dalam kes Nabi Ibrahim dia tidak terima dalam bentuk bunyi loceng dia tidak terima dalam bentuk datangnya Jibril memberitahu ente mesti mau sembelih anak tidak tapi dia bentuk mimpi saja falamma balagha ma husa yaqala ya bunaya ini arafil manami anni azbahuka fanzur maza tara wahai anakku malam tadi abah bermimpi Semelih kamu Maka apakah pendapatmu Ini Nabi Ibrahim Tapi ada juga syarahan yang saya pernah dengar di Mesir dulu Tapi tak tahulah betul ke tidak Nabi Ibrahim ni Allah uji sembelih anak Sebab dia terlepas cakap Ni cerita saya tak tahulah Citation-nya tak ada Tapi cerita saya dengar di ceramah di Mesir Ada syekh tu cerita Nabi Ibrahim ni masa muda Dia tak ada anak Dia lama tak ada anak Jadi dia tak expect pun ada anak Sebab suami isteri Kita orang lelaki tak ada misalnya Orang perempuan Dia ada satu hat Kilang untuk dia nak Baby maker tu Dia ada hat dia juga Sampai umur tertentu Dia dah tak boleh lah Dia panggil menopause. Tapi bagi orang lelaki-lelaki Dia tak ada menopause. Sebab lelaki-lelaki ni menopause Lelaki boleh sebut pisang Boleh lah dia beranak lagi Syarat tu kat tuan tu tuan, tuan. Kalau tuan, tuan boleh sebut pisang, bolehlah ada anak. No. Kalau tak, tak payah. Pisang, tak payah. Pakcik sebut pisang. Pisang, tak ada. Pisang, pisang cheese goreng. Oh, itu boleh lagi tu. Semangat lagi. Jadi, Nabi Ibrahim pun dia tak expect isteri pun dah tak boleh apa-apa lagi. Jadi, dia ni banyak kambing. Banyak haiwan ternakan. Tiap-tiap tahun buat korban. Sebab korban ni ibadat tradisional sejak daripada Adam lagi. Dia pun buat korban. Sampai ada orang puji dia. Wah, hebat bos kita. Tak kede kot langsung. Berpuluh ekor sembelih. Tuan ni tak sayang ke kambing-kambing ni? Dia terlepas cakap. Aku ni jangankan kambing. Kalau aku ada anak tu langsung sembelih, aku sembelih. Dia cakap dia tak ada anak. Dan dia tak jangka pun dia akan dapat anak. Sekali dapat. Ha? Pulang paku buah keras lah. Boleh kau sembelih? Perih buah. Fahamlah. Nak dapat tu adalah susah. Dia never say no. Itulah Nabi Ibrahim. Yang keempat kata ulama' Nabi Ibrahim ni. Dia diberikan arahan-arahan arahan yang bukan bidang kepakaran dia pun. Tapi dia buat je. Contoh. Dia diminta oleh Allah supaya menyampaikan seruan haji. Yang mana seruan ni Allah perintahkan mishilah didengari oleh seluruh manusia di seluruh dunia. Allah Taala sebut dalam Quran wa azim fin nas bil haj yatu ka rijalau ala kulli Nabi Ibrahim diperintahkan untuk seru orang datang buat haji di Mekah surah al hajj ayat 27 dan Nabi Ibrahim never say no dan tak adalah dia kata saya nak panggil macam mana sini pun tak ada orang Mekah mana dua orang kalau zaman kita sekarang ni mungkinlah logik ada WhatsApp group, ada Telegram, ada macam-macam. Dia beres apa? Beres dia panggil, Jabal jambal kupih dipanggil, "Oi, mai lah pergi haji oi." Dia buat je. Allah suruh buat ke Dia buat je. Tak adalah dia kata saya bukan dalam bidang kejuruteraan, saya memang tak reti langsung. Nak dia buat je. Dia bukan arkitek, dia bukan engineer. Dia, itu ya sengih-sengih kat tak tahu betul. Dia never say no. Ini perangai Nabi Ibrahim Apa lagi? Allah uji Nabi Ibrahim ni Sabar dia luar biasa Nabi Ibrahim ni hidup berpoligami Tuan-tuan sini -tuan, Kalau malam ni ada yang sedang berpoligami Dan sedang temenuh memikirkan masalah rumah tangga You are not alone Sejak berzaman Nabi Ibrahim Lagi benda ni nak masalah. Nabi Ibrahim poligami Nabi Ibrahim berpoligami setakat Haji Ibrahim Lagilah poligami <traum> <traum> Pening kepala je apa tu lagi Mat Ibrahim? Lari lah peningnya. Nabi Ibrahim pun pening. Tak, nabi kita pun poligami ada isu dalam isteri-isteri dia. Pening forum lain cerita lah ceritalah lari tajuklah. Nabi Ibrahim ni dia poligami. Dia isterinya kan Sarah dan juga Siti Hajar. Kita tawalah sejarah dia. Dan dia tambah pula isteri dia yang ketiga tapi ni jarang di, bagi kita orang Islam jarang mendengar cerita ini iaitu isterinya bernama Canturah ataupun Keturah. Keturah ni bagi kita orang Islam kurang sikit pendedahan tentang kisah Keturah ini. Tapi rakan-rakan kita penganut Kristian, dia orang kenal dengan Canturah ni. Sebab dalam Genesis chapter 25 verse 1 sampai 5 gitulah. King James version ada dicatatkan and again Abraham took a wife and her name was Keturah. Enshibehim, Zimran, Jokshan, Medan, Midian, Ishbak, Enshuah. Dia Nabi Ibrahim lepas daripada kematian Citi Sarah, dia telah berkahwin dengan Kantura dan dia dikurniakan enam orang, -orang anak laki-laki: Zimran, Jokshan, Medan, Midian, Ishbak dan Shuah. Dan nama Nabi Ibrahim inilah yang jadi ketua puak-puak di selatan dan juga di timur. ...dan daripada anak-anaknya enam orang inilah melahirkan atau memulakan nenek moyang kepada bangsa Melayu. Ini saya tanjak pula tuan-tuan lepas ni kerang. Panjang cerita. Hilang kepiyuh pakai tanjak pula kerang. Siap buat kerih lepas masjid nah, ni. Ini lap fora Melayu lah cerita. Itu yang ada darah Nabi Ibrahim. Dia ikut keturah. bukannya Hajar ataupun Siti Sarah. Ini panjang lah ceritanya. Jadi poligami Nabi Ibrahim ni memang ada, ada problem... Dia sebab asal poligami tu kerana Sarah ni tak ada anak dan dia tak ada anak sebab dia dah tua. Dia dah tak boleh nak proses baby tu tak ada lagi dah. Dalam tafsir jalan lain ketika mengulas surah Az-Zariyat ayat 29 disebutkan fakta utama Sarah tak ada anak sebab dia tua dan bukan Allah sebut dia sendiri yang mengaku faaqbalat imra'atuhi fi sarratin fasaqat wajhaha wa qalat ajuzun aqim ketika dua malaikat datang bawa berita pengkhabaran bahawa puan ni sedang mengandung fasaqat wajhaha siti sarah tanpa muka dia tak percaya uh boleh tak takkanlah saya mengandung dah tua dah wa qalat ajuzun aqim katanya mana mungkin saya ajuz saya sudah tua mah Bias ni mengaku dia tua. Dan ditambah satu lagi. Akim. Apa makna akim? Mandur. Saya confirm mandur. Surah Zariyat ayat 29. Tapi yalah, Allah Ta'ala kalau benda yang impossible, boleh. Dia jadi possible. Tak ada masalah. Jadi Siti Hajar, Siti Sarah pun dapatlah mengandung. Jadi dalam proses-proses itu, tak dapat anak Osman Nabi Ibrahim kahwin dengan Siti Hajar. Nanti berlakulah konflik sampai Siti Hajar ni terpaksa diasingkan bahawa kerana selalu ada pertelingkahan dengan Siti Sarah. Dia poligami duduk dekat-dekat memang problem lah. Tuan-tuan kalau nak poligami boleh. Seorang di Sya'alam, seorang di Lombok. Oh, itu okey. Jauh kan betul. Kalau seorang di Sya'alam, seorang di Sri Muda tak payahlah tuan-tuan buat pening kepala. Seorang lorong sebelah, seorang lorong sebelah ni. Dia baru kita beritahu dah. Ini ada lorong sebelah ni. Ah, leceh betul. Dia nak menipu langsung. Kalau jauh-jauh tu boleh. Kalau membohong-bohong. P. Ramli kata tak apa. Membohong <tuh>, untuk nak bohong begitu. Apa sebab dia nak hantar Siti Hajar ni keluar? Yang ini saya ingat kita akan ulaskan selepas ini. Sebab saya ingat kita beri dulu laluan kepada Azan Isyad. Eh? Lagi 4 minit lagi? Oh, belum lagi. Sekejap lagi kita akan beri laluan kepada Azan Isyad. Cerita Siti Hajar ni tadi. Dia ditinggal suami. Nabi Ibrahim bawa dia tengah padang pasir tinggal di tengah padang pasir Padang pasir itu sekarang adalah Mekah tapi Mekah tidak serupa sekarang Mekah masa itu tak ada apa benda langsung Jadi dia pun tinggalkan. Rabbana ini askantu min zurriyati bi wadin in baitikal muharram Wahai Tuhan, kata Nabi Ibrahim, aku tinggalkan zuriat keturunanku di lembah ini yang tidak ada pokok pun padanya di sisi rumahmu yang diharamkan mencerobohinya. Surah Ibrahim ayat 37. Ketika dia tinggalkan Ibrahim dan juga Nabi Ibrahim tinggalkan Ismail dan juga Siti Hajar berdua-dua berkenaan. Dia tinggal di belah begitu. Siti Hajar pun protes. Bang, abah nak tinggalkan kami begini je ke? Nabi Ibrahim yang berjalan. Tak uten pun. Dia buat tak tahu. Ya. Siti Hajar tanya sekali lagi. Bang! Saya tanya. tak kena tinggal saya begini je? Anak ni nak menyusu. Mana nak cari apa semua begini Dia tanya. Kebajikan. Kemah tak ada. Pokok tak ada. Nabi Ibrahim buat bodoh. Jalan. Masuk kali ketiga Siti Hajar ni cerdik. Ni puan, puan kena ambil pelajaran. Dia tukar format soalan. Abang! Allahu amarak hada. Abang, adakah Allah yang perintahkan abang tinggalkan kami? Barulah Nabi pening pusing. Ha -ha. Allah yang perintahkan aku dan jangan tanya kenapa. Aku tak pernah kata tidak dengan arahan Allah. Lalu kata Hajar, tak apalah abang. Kalau Allah yang perintahkan insya-Allah akan jaga kami. Abang pergilah. Ini kalau isteri kita dapat perangai Siti Hajar begini Allah lega kita tuan-tuan. Nak pergi ride motor, senang. Nak pergi kemah, senang. Nak mancing, senang. Tak ayah nipu, tak ayah apa lah. Senang main pun senang. senang Semua senang lah. Sekarang susah sikit lah. Sebab dia dah jadi menteri pertahanan. Saya nak tahan je tak bagi keluar, susah. Ni tuan-tuan lepas pergi masjid dia pun muju ni. Tak tahulah berapa-berapa orang sini nak keluar rumah ni. Ke kena isi borang juga, ya. borang kebenaran keluar malam. Susah. Lepas itu, puan-puan janganlah sekat sangat. Boleh sekat, tapi soalan tu biar macam Siti hajar sikit. Dia asyik keluar mengetik. Puan-puan tanya, abang ni keluar Allah ke yang arahkan? Biar dia pening kepala menjawab. Abang dah jabat sampai ke maghrib. Maghrib balik, balik malam ke sepuluh. Allah hajar ke keluar begini? Bang? Biar dia pening nak jawab. Takut dia jawab macam Nabi Ibrahim. Haa, Allah yang perintah ke? Pad padan muka puan-puan. Puan-puan jawab, ya Allah jaga kami mudah-mudahan. Ini istri yang mati malam jemaah ni. Kalau ini bagus tu. Tapi cuba kita lihat. Nabi Ibrahim AS disebabkan dia ni taat kepada Allah. Semua anak-anaknya jadi orang belakang. Semua jadi orang. Tidak ada Nabi dan Rasul selepas era Nabi Ibrahim. Kecuali Nabi dan Rasul tu mesti keturunan dia. Apa sebab? Berkat dia sabar dengan ujian daripada Allah. That's right. Jadi kita akan berehat dulu seketika, tuan-tuan semua jangan ke mana-mana, kembali lagi selepas ini.